Persib Bandung membawa 27 pemainnya ke Solo untuk pertandingan lanjutan Liga 1 2022-2023. Persib Bandung akan bertanding dengan Persik Kediri pada hari Rabu besok 7 Desember 2022. Persib Bandung berangkat ke Solo menggunakan kereta api, Selasa, 6 Desember 2022, pada pukul 8.15 waktu Indonesia bagian Barat. Di stasiun terlihat Bobotoh telah menunggu untuk memberikan semangat kepada para pemain Persib Bandung. Dari daftar pemain tersebut, Persib Bandung tidak mencantumkan tiga pemain andalannya. Mereka adalah Mark Klopp, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya yang bergabung dengan timnas Indonesia. Mark Klopp, Rahmat Irianto, dan Riki Kambuaya dipanggil Shin Taeyong untuk menghadapi Piala AFF 2022 pada 20 Desember hingga 18 Januari.